Kenapa? Panas. Panas. Oh, jadi mau bertobat? Hmm? Kalau tidak mau bertobat, sabuka lagi hijab di telinganmu itu. Tidak? Ah, hmm. sabukah. Kenapa? Panas. Oh. Hmm. Master, I I hmm. I oh. <tongan> <invece> Tolong kamu sampaikan semua apa-apa sih ada yang simpan-simpan di rumah ini apa semuanya sampai bersih setelah ini sebelum kalian masuk Islam sampaikan semua kalau yang medisnya, medisnya bagaimana? Keputihannya. Dadis, sudah sempat kencing ya. Sudah sempat buang air besar? Belum? Belum sempat air buang air besar ya? Belum. enggak. Terasa sakit. terasa sakit karena kalian masih ada di sini. Nah, yang tujuh-tujuh ya, tujuh ya. Nah, udah kamu mau masuk Islam kan? mau masuk Islam kan? sekarang saya mau bicara dengan Bibi dan kalian. <tuh> eh nanti kalau kamu sudah masuk Islam, Ayo. ya, bimbing mereka semua. Nah, tapi kalian bisa dengan perempuan dua orang tadi ya? Bisa? Karena kalian bukan murer. Apa ini? Oke okay, oke okay, bagaimana ini? Oke okay, oke okay, oke. Okay. Kalian laki-laki pergi ke Mesir. Di laki-laki, yang perempuan gabung dengan jin-jin muslimah disana, di sana, di masjid di ruangan perempuan, yang campur bawah dengan laki-laki ya. Terus ke Gorontala, hadir di Mahat, di Mahat kajian-kajian Islam. Iya, Hah? iya, bukan? Iya, janji, janji dengan siapa ini? Ya Allah, dengan saya tidak. Dengan saya tidak. Gimana sih? Biasanya kalau janji gimana? Sini, sini, sini, sini Oke, awas, ingkar janji, Carikan kamu di kalian semua ini akan putus. Oke. Terus apalagi yang bisa kamu anak insya di Sudah. Eh, tolong informasikan dulu sama saya vaksin. Tunggu-tunggu-tunggu. Oh, mau Masuk Islam dulu, atau mau bicara dulu? Masuk Islam dulu, masuk Islam dulu ya. Okay, okay. Yang lain jangan dulu ikut ya, biar ketua kalian dulu yang masuk Islam. Yuk, kita masuk Islam, biar dengan bagus. Menggunakan memori dan nisan anak ini. Asyhadu. Allah Ilaha illallah, Wa ashadu Anna Muhammadan Abduhu Warasuluh Saya bersaksi Tidak ada Tuhan Yang layak disembah Kecuali hanya Allah, dan saya bersaksi, Nabi Muhammad adalah hamba sahaya Allah, hamba utusan Allah. Selamat datang dalam Islamnya, ini nur untuk kamu. Bismillah. Aq, amanu amanu ya allah rubalah bentuk daripada jin pimpinan jin ini ya allah. ketua daripada jin menjadi sebagus-bagus bentuk ya allah Berilah dia jubah yang putih ya allah dengan lengkap surban, ya allah La ilaha illallah dan